Guys, mohon subscribe ya kan, like juga, karena kenapa gitu ya kan, yang nonton lebih dari 100 orang gitu, tapi nggak ada yang like dan subscribe nya <tuh> Gue sedih guys, Nggak ada yang selalu support gue dengan cara like nya, gue sedih banget, cuman terkadang like nya cuman bisa menyentuh 18 like, views nya Gedean viewsnya daripada like nya. Gua mohon guys subscribe ya dan like nya juga. <laughs> Yo, halo guys balik lagi ke channelnya gua di Aldi Ridani. <tik> Oke okay, jadi di video ini gua mau bikin tutorial lagi jadi uh, banyak di YouTube itu yang bikin konten yang ini nama konten itu yaitu atau tutorialnya itu gimana sih cara menyimpan video atau gambar yang ada di Instagram kita simpan dari Instagram ke galeri kan banyak tuh kan orang buat konten begitu kan Paham, orang buat tutorialnya dan di video nyingjuk gua juga mau buat tutorialnya guys supaya jelas. So jadi tampak lamaan tanpa lama-basi kita langsung saja ke tutorialnya tapi sebelum dan ke tutorialnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Kalau sudah kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya ini guys sebelum kita masuk tutorialnya alang apa kalian membutuhkan aplikasi yang kalian ingin download dari Instagram ke kalian-kalian pertama-tama kalian masuk ke Play Store kalian lalu cari eh uh, ini save save Instagram I, I, I, ga usah, maksudnya ini ya guys tuh save ini yang logonya ini ya guys tuh yang logonya begini nah kalian install ukurannya cuman cuman berapa nih pokoknya installnya murah ya guys tuh kalian lihat, 4,5 itu ratingnya kali ya tuh enggak tahu juga cuman pas sudah kalian download kalian buka tapi sebelum kalian buka, kalian cari dulu video atau gambar yang ingin kalian simpan ke galeri, ke galeri kalian. Pertama-tama kita masuk ke Instagram. Jika kalian sudah masuk ke dalam Instagram kalian, kalian cari video atau foto yang ingin kalian save. Misalkan gue mau save ini ya, save ini. Lalu kalian pencet titik tiga dari kanan atas ini dan ada tulisan salin tautan kalian salin aja lalu kalian keluar dari Instagram kalian masuk ke save ini aplikasi tadi lalu pencet kutip otomatis dia akan uh, apa menempelkan link yang sudah kita salin tadi lalu sedikit kalian pencet simpan tautan eh simpan tautan simpan video hasil dia udah masuk ke dalam galeri kita guys. Dan jika kalian mau download foto, kalian masuk lagi ke Instagram. Kalian cari foto misalkan, misalkan gua mau download fotonya si Atahan Lintar misalkan. Nih misalkan yang mobil Lamborghini ini kalian tinggal salin tautan lagi di titik ini. Salin tautan lalu kalian keluar lalu kalian ke aplikasi saver lalu kalian kutip lagi alhasil dia akan menempelkan secara otomatis yang sudah kita salin tadi lalu kalian simpan gambar dan otomatis dia akan tersimpan di galeri kalian jika kalian gak percaya kita lihat ini nah guys jika kalian sudah lihat ini yang gua udah save ini nih Oh dan kenapa foto Lamborghini atau tadi nggak muncul soalnya gua udah download guys Gue udah download, ya. Yeah, nih, nah, oke. Okay. Jadi, terima kasih banget yang udah mengklik videonya. gua lalu menonton, tapi enggak ngalah -like, ya kan? Tapi, terima kasih banget yang udah nonton. Jika kalian suka video ini, kasih gua like dan subscribe agar kenapa? Agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video dan mau, mau upload video tiap harinya. Oke, okay? jadi. Maaf kalau ada uh, kesalahan atau apapun Kalau kalian gak paham apa-apa Kalian bisa komen di bawah Mungkin nanti gue jelasin satu per satu Oke okay? jadi terima kasih yang udah nonton videonya gue Dan jangan lupa kasih gue like, komen, dan subscribe Kita akan berjumpa di next video Terakhir nama gue Aldi Dan nama channel gue Aldi See you next video Goodbye